Sungguh aku tak mengerti Kau ingkari janjimu Aku takkan sanggup lagi Menerima kepedian ini Hati. nyanyian duka swasta Kayak gini kelakuan kau selama ini ya? Kau siapa? Bukan siapa-siapa, cuma teman Tunggu dulu yang dengan dulu penjelasanku Nggak butuh aku penjelasan kamu Sudah Sendiri Akanku bawa Kepediamku Sudah Berdiamku